Ledakan, lebih dari 100 sosok berkumpul di dataran rumput dengan cara yang sangat kacau. Sementara fluktuasi Yuan power yang liar dan penuh kekerasan menyebar dalam cara yang mirip banjir. Pertempuran sengit menyebabkan bahkan kekuatan Yuan di sekitarnya untuk menunjukkan tanda-tanda memberontak. Ini tampaknya merupakan serangan pengepungan. Selusin individu di pusat adalah semua ahli dari Gua Angin Iblis. Saat ini, mereka tampak sedikit sengsara ketika dikelilingi dan diserang oleh berbagai faksi. Swoosh, sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari langit yang jauh di tengah-tengah pertempuran besar ini. Segera setelah itu, sosok tua muncul dalam sekejap, dengan gelombang lengan bajunya, riak hitam yang berisi kematian ki menyapu. Beberapa orang yang tidak beruntung segera mengeluarkan derit menyedihkan saat kontak, karena setengah dari tubuh mereka secara bertahap lumpuh. Pakar panggung kematian hebat, serangan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang berubah. Tatapan mereka buru-buru terlempar, segera setelah itu, serangkaian seruan dikeluarkan dari mulut mereka. Itu adalah seorang tetua dari Gua Angin Iblis, Iblis Tua Mosie. Dia sebenarnya juga hadir, sosok tua itu benar-benar terungkap di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, rambutnya berantakan, dan dia tampak sedikit sedih. Namun, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Tetua Mosie, para ahli dari Gua Angin Iblis bersukacita setelah melihat ini. Mereka buru-buru bergegas ke depan dan mendarat di samping Iblis Tua Mosie. Kamu bajingan, berani-beraninya kamu menargetkan Gua Angin Iblisku. Mata Iblis Mosie Tua menatap tajam ketika dia melihat para ahli dari berbagai faksi di langit. Perasaan tercekik dan amarah sebelumnya dalam hatinya telah benar-benar meledak pada saat ini. Dia segera mengambil langkah ke depan saat ki hitam mengerikan menyebar darinya. Hati para ahli itu berdebar kencang melihat penampilan seperti itu karena mereka buru-buru menarik kembali sedikit. Lagi pula, tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang hadir di pihak mereka, maka tidak mungkin bagi mereka untuk melawan yang pertama. Haha, tetua Mosie Tolong jangan marah. Ini hanya kesalahpahaman. Petik 2. Sama seperti iblis tua Mosie hendak mengamuk membunuh. Beberapa sinar cahaya tiba-tiba-tiba dari langit yang jauh. Pakaian putih Zhou Gan dan Chen Ying sekali lagi muncul. Kali ini, masing-masing memiliki seorang tetua di sisinya. Ki hitam samar naik dari tubuh kedua tetua ini. Mereka jelas juga ahli di tahap kematian mendalam. Jelas. Bala bantuan kuat mereka juga bergegas selama periode waktu ini. Itu adalah tetua kin dari gua semesta dan tetua liu dari sekte iblis ilusi. Mata iblis tua Mosie berhenti pada kedua tetua itu, sebelum dia tertawa dengan dingin. Iblis tua Mosie, mengingat status kamu, menggertak anak-anak ini bukanlah indikasi kemampuan. Orang tua berambut putih yang disebut tetua kin tersenyum pada iblis tua Mosie dan berkata, Mata iblis Mosie tua itu gelap. Dia dengan dingin berkata, "Itu bukan urusanmu. Haha, aku mendengar bahwa Menara Perak telah jatuh ke tangan gua angin iblismu." Sekte iblis ilusi kami juga ingin mendapat bagian. Tetua Liu dari gua iblis ilusi itu tertawa keras dan berkata, "Tetua Liu benar, tetua Mosie. Mengapa gua angin iblismu tidak murah hati dan membiarkan semua orang menikmati Menara Perak?" Tetua Qin tertawa. Dalam mimpimu, mata Tetua Mosie menjadi dingin ketika dia berkata, Jika itu yang terjadi, baik Tetua Kin dan aku mungkin harus bertukar pukulan dengan kamu hari ini, Tetua Liu tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa aku takut pada kalian berdua? Murid Iblis Tua Mosie sedikit menegang, ketika dia dengan dingin berteriak. Dua Tetua, kita tidak akan bisa mengeluarkan menara perak terlepas dari bagaimana kamu mengancam kami hari ini. Di sampingnya, Yan mengerutkan alisnya dan berkata, Apa maksudmu? Tetuakin mengerutkan kening dan bertanya. Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Sebelumnya, menara perak di tangan kita telah direbut oleh Lindong. Semua orang di udara terkejut setelah kata-kata ini diucapkan. Segera setelah itu, ejekan melonjak di mata mereka, Iblis Tua Mosie, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai anak berusia tiga tahun? Dikatakan bahwa Lindong hanyalah ahli tahap awal mendalam kehidupan. Namun, dia benar-benar dapat mengambil sesuatu dari kamu. Seorang ahli tahap kematian mendalam. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah pikun atau bahwa kita semua bodoh? Tetua Liu tertawa dingin. Wajah iblis tua Mosie berkedut. Dia segera berbicara dengan suara berbisa. Terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak. Barang itu tidak lagi bersama kami. Orang tua ini akan menemani kalian semua sampai akhir jika kamu benar-benar ingin bertarung. Petik 2, Tetua Liu dan Tetua Qin melihat penampilan iblis tua Mosie ini. Dan sedikit terkejut, sebelum mereka dengan cepat mengerutkan kening. Mungkin Xie Yan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Lindong bisa merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam? Semua orang dari Gua Angin Iblis ikuti aku. Bocah itu harusnya masih ada di dekatnya. Petik 2. Iblis Tua Mosie melirik kelompok Elderkin dengan mata gelap dan serius. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia berbalik dan terbang. Dia benar-benar tidak dapat menelan ini. Swosh, swosh. Di udara. Semua orang menyaksikan ketika kelompok dari Gua Angin Iblis dengan cepat pergi. Mereka semua terdiam sesaat. Orang yang mendapat manfaat pada akhirnya adalah bocah cilik bernama Lindong. Tetuakin, bahwa Lindung dikabarkan telah pernah secara serius melukai lelaki tua Nefarious Bond dari Gua Angin Iblis. Dia harus memiliki teknik yang sangat kuat, tidak sepenuhnya tidak bisa dipercaya baginya untuk mengambil sesuatu dari tangan Iblis Tua Mosie. Zogan mengerutkan kening dan berkata ketika dia menyaksikan adegan ini, jika itu benar-benar kebenaran, bocah kecil ini benar-benar sedikit tangguh. Tetua Tetuakin dengan cepat tertawa pelan. Tidak heran Iblis Tua Mosie menjadi sangat marah karena penghinaan. Jadi itu alasannya. Jika berita ini menyebar, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Petik dua. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Zougan. Terlepas dari teknik seperti apa yang dimiliki anak kecil ini, dia toh hanyalah ahli tahap awal mendalam kehidupan. Meskipun dia mampu memaksa Iblis Tua Mosie kembali, dia pasti akan membayar cukup mahal. Pada saat ini, dia seharusnya sudah pada batasnya. Mata Elder Kin berkedip saat dia berkata, berikan instruksi untuk mencari jejak Lindong. Menara Perak akan menjadi milik Gua Semesta kita jika kita menangkapnya. Zohugan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan mengumpulkan para ahli dari Gua Semesta. Setelah beberapa kata lembut, semua orang berubah menjadi banyak tokoh cahaya dan bergegas maju. Sementara Gua Semesta bertindak, Mata dari faksi lain juga berkedip, dan mereka juga mulai bergerak. Dari cara mereka melihatnya, itu bermanfaat bagi mereka bahwa menara perak telah mendarat di tangan lindong Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, berurusan dengan satu lindung pada akhirnya lebih mudah daripada berurusan dengan buah angin iblis. Bunyi angin deras yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul di atas laut biru, ketika dua sinar cahaya mendekat dari kejauhan. Tekanan angin terbentuk dari kecepatan tinggi mereka saat mereka terbang melewati bekas luka dua air yang dalam pada permukaan laut. Aku khawatir berita bahwa kita telah merebut menara perak telah menyebar. Salah satu sinar cahaya berhenti sedikit, dan sesosok manusia terungkap. Lindong mengintip ke kejauhan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Sebelumnya, dia merasakan sejumlah besar mencari aura, namun... Skala itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu gua angin iblis saja. Hanya ada satu jawaban untuk ini. Berita tentang mereka telah merebut menara perak telah menyebar. Saudara Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulingshan mengikuti di samping Lindong dan bertanya dengan suara yang jelas. Kita perlu bersembunyi untuk saat ini. Gumam Lindong, saat ini, kondisinya sangat mengerikan. Dia mungkin telah menakuti iblis Tua Mausie sebelumnya, tapi dia benar-benar kelelahan. Kemungkinan dia akan kesulitan banyak membantu jika mereka menemui seorang pengejar. Selain itu, dengan menara perak di tangannya, dia juga perlu mencari waktu untuk mempelajari bagaimana hal ini terkait dengan simbol Ancestral Thunderbolt. Mulingshan tidak memiliki keberatan, dan mengangguk segera. Lindong melambaikan lengan bajunya setelah melihat ini. Dan burning sky cauldron sekali lagi terbang keluar. Akhirnya, cahaya terang melonjak dan mengisap mereka berdua ke dalamnya. Selanjutnya, burning sky cauldron berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyerbu ke laut dan menghilang dengan kilat. Beberapa suara angin bergegas muncul dari kejauhan segera setelah duo lindung telah tenggelam ke laut. Lebih dari selusin angka terbang melewati, mata mereka menyapu permukaan laut. Sebelum mereka mengutuk dan dengan cepat menyebar lagi, seluruh wilayah laut jelas menjadi sangat hidup saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 926, wilayah laut petir langit. Jatuh, sebuah lampu merah-merah menyala di dasar terumbu besar di bawah laut. Tempat kuali berukuran telapak tangan disembunyikan. Itu tersembunyi sempurna ketika cahaya ditarik. Semua fluktuasi dari dalamnya menghilang. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan dapat mendeteksinya ketika melewati. Semua harta Yuan Murni memiliki aspek unik mereka sendiri seperti penutupan peti mati kehidupan di tangan Mu Meskipun kekuatan ofensif Burning Sky Cauldron ini lebih rendah dibandingkan dengan Life Death Coffin Cover, Burning Sky Cauldron ini memiliki domain di dalamnya. Dari sudut pandang tertentu, Burning Sky Cauldron jelas telah melampaui Life Coffin Cover. Pada saat ini, Lindong duduk di udara dalam domain burning sky cauldron. Ada menara perak kecil diam-diam mengambang di depannya. Fluktuasi samar menyebar sementara samar disertai dengan suara guntur. Saudaraku, Lindong, kamu perlahan bisa mempelajarinya. Aku pertama-tama akan tidur siang. Mulingshan melihat ranah merah-merah di dalam kuali dengan sangat bosan. Dia dengan malas merentangkan pinggangnya dan mengeluarkan live dead coffin cover di bawah mata Lindong, yang memiliki ekspresi tidak bisa tertawa atau menangis. Setelah itu, dia sekali lagi membaringkannya seperti kucing kecil dan tertidur lelap. Perempuan ini, Lindong tersenyum tak berdaya dan mengabaikannya. Dia memalingkan matanya dan menatap menara perak kecil itu dengan gembira. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh menara es yang dingin. Pada saat yang sama, jejak energi mental mengalir melalui jarinya dan mencoba memasuki menara perak. Berdengung, menara perak tiba-tiba bergetar saat energi mental Lindung melakukan kontak dengannya. A gemuruh seperti gemuruh tiba-tiba bergema, dan langsung menyebarkan energi mental dari Lindong. Mengerang, Lindung mengeluarkan rangan teredam dari tenggorokannya. Jarinya telah hancur. Dan ujungnya sedikit mati rasa. Dia sedikit mengernyit saat melihat menara perak itu. Pada saat ini, percikan api mulai muncul ke permukaan di menara perak. Justru hal-hal inilah yang menghentikan penyelidikan Lindong. Yan, apa yang terjadi? Tanya Lindong dalam hatinya. Ada segel di menara perak ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Kamu harus senang untuk ini. Kalau tidak, Informasi di dalamnya akan sudah lama diperoleh oleh Gua Angin Iblis. Katayan, apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan kening, segel ini tampaknya relatif kuat. Jika bahkan Gua Angin Iblis tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat, kemungkinan dia juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Menara perak ini berisi jejak kekuatan simbol ancaman Thunderbolt, yang juga harus menjadi sumber segel. Orang biasa harus menghabiskan banyak upaya untuk melanggarnya. Namun, ini berbeda untuk kamu. Kamu memiliki simbol leluhur yang memangsa. Jejak kekuatan simbol ancaman Thunderbolt tidak akan menimbulkan banyak halangan bagi kamu, kata Yan. Dimengerti, Lindung sedikit mengangguk dan mengulurkan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari ujung jarinya dan langsung memasuki menara perak. Sizzle-sizzle. Beberapa asap putih segera dipancarkan dari permukaan menara perak ketika benang hitam yang dibentuk oleh devouring power melintas. Petir yang berkedip-kedip juga secara bertahap melemah. Dari kelihatannya, tampaknya sumber energi mereka perlahan-lahan ditelan oleh benang cahaya hitam. Tetua Liu benar, Tetua Mosie, mengapa gua angin iblismu tidak murah hati, dan membiarkan semua orang menikmati menara perak? Tetua Kin tertawa dalam mimpimu.